Oke Pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi stick PS4 yang nggak bisa dipakai di emulator atau mungkin uh, aplikasi game mungkin bisa juga, cuman di sini saya menggunakan emulator gitu. Dan untuk stick ps 4 sendiri di sini saya uh, mencolokkan menggunakan kabel dan untuk lampunya juga udah warna biru dan saya udah menggunakan aplikasi DS4 Windows. Untuk profilnya pun udah saya pakai gitu ya untuk profilnya dan untuk setting dari emulatornya pun udah uh, udah di gitu ya dan nah di sini saya pencet uh, semua tombolnya gitu ini ya, pas pencet aja gitu tapi ini nggak nggak nggak nggak terjadi apa apa gitu berarti ini memang sticknya nggak terbaca gitu jadi masalahnya di sini adalah memang dari uh, settingannya gitu ya dari ds4 windowsnya jadi sini kalian tinggal buka aja ds4 windowsnya dan kalau kalian misalnya ada di tab controller kalian cukup Ganti aja ke tab profile. Pokoknya kalian harus ke tab profiles, gitu ya. Dan tinggal kalian pilih aja profile mana yang kalian pakai, gitu misalnya di sini untuk uh, profilnya stick, ya, untuk yang saya, kalian bisa coba klik kanan dulu, gitu Untuk pastiin kalian uh, pasangin ke controller yang kalian pakai, gitu karena Karena kalau nggak di assign, nanti nggak akan bisa dipakai, gitu, untuk sticknya. Nah, tapi masalahnya sini saya udah di assign juga, gitu tapi di sini masih nggak bisa dipakai, gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, kalian bisa klik edit aja, gitu ya, atau mungkin kalian bisa double-klik, ya, kalau salah, untuk langsung buka uh, jendela kayak gini. Nah, di sini kalian cukup tinggal ke yang ada tulisan ada kan gitu itu mungkin ini bisa dibilang uh, bagian atau mungkin uh, section dari ada gitu. Ya. Dari sini kalian bisa melihat use the input only atau mungkin dari input ya. Kalian di sini bisa melihat kan di sini checklist gitu. Kalian bisa coba aja untuk uncheck gitu, uncheck dan kalian klik save profile dan nanti seharusnya sih sticknya bakal uh, connect ulang ya untuk lampunya nanti bakal mati terus nyala lagi. Di sini kita akan coba untuk uh, pencet tombolnya gitu ya dan bisa gitu jalan dan saya enggak atur-atur untuk setting di emulatornya gitu di sini saya cuman uh, mengganti ya untuk de di inputnya di sini saya uh, matiin gitu tapi mungkin untuk saya bisa jadi dipakai gitu ya untuk uh, sticknya tapi kalau Mungkin di beberapa game ya mungkin bisa aja berbeda gitu ya Harus de inputnya tuh harus nyala gitu Misalnya kalian D-inputnya mati Tapi tiba-tiba sticknya tuh gak bisa Mungkin ya memang gamenya atau mungkin emulatornya Memang butuh direct input gitu ya Tapi jujuk ju sih saya melihat jarang sih untuk game Untuk yang Steam ya Atau mungkin Steam atau mungkin emulator Kebanyakan X-input Tapi ya siapa tahu aja gitu ya Harus ada yang butuh D-input Kalau D-input atau direct input Kalian bisa coba aja untuk checklist gitu ya Kalau memang butuh direct input dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye.